Wahyu 21 ayat 4, dan ia akan segala air mata dari mata mereka, dan mau tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi berkabungan atau rakat panis, atau dua cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu.